Zaitok merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu memelihara kesehatan tubuh. Zaitok terbuat dari ekstrak zaitun sebesar 500 mg, dikutip dari Merdeka.com. Zaitun memiliki kandungan zat gizi seperti vitamin E, vitamin K, lemak, omega-3, omega-6, omega-9, lemak jenuh, dan zat besi Zaitun dipercaya mampu mengurangi resiko kanker, melancarkan aliran darah, mengontrol kolesterol, mengurangi resiko penyakit jantung, mencegah osteoporosis, meredakan peradangan kulit membantu mengobati Alzheimer dan melindungi dari depresi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama adalah Obat herbal minim efek samping